Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya jelaskan mengenai aplikasi tim ini ya. Masih banyak yang mengalami kendala. Jadi untuk batasan modul 1.1 segera hari ini di. Selesaikan ya waktunya nanti malam bisa diisi kita harus saat ini ya setelah daring nanti setelah sekolah kalau ada waktu, setelah ada waktu sudah diisi hanya minggu depan sudah terselesaikan modul satu tt satu jadi aktivitas kalian dalam tim ini semuanya terdeteksi nah ini sudah kelihatan layarnya ini ya? halo kelihatan pak. Nah, jadi kalian akan terdeteksi. Misalkan tidak aktif minggu ini, nah ini tidak aktif minggu lalu, namanya keluar Auli. Jadi sudah tercatat semuanya di sistem, ya. Jadi tolong yang tiket mengingatkan, sering mengingatkan teman-temannya yang belum aktif. Mungkin ketiduran ya dibangunkan, ya. Oke. Okay. nah kemudian siapa saja yang aktif nah ini semuanya ini pada bulan Agustus semuanya siswa aktif nah ini semuanya masuk dan ini pada bulan Juli nah ini yang paling aktif hanya satu pelajar tugas nah yang belum mengerjakan tugas masih banyak ini sudah jadi di buku catatan itu sifatnya seperti kalian menulis di, menulis di buku tulis itu loh. Tidak ada batasan waktu. Jadi selamat tidak dihapus loh ya. Kalau dihapus ya fatal, nanti catatan kalian semuanya hilang. Jadi di buku catatan keras sudah lengkap di sini sudah disediakan ada istiakan pustaka konten itu isinya kayak perpustakaan online jadi di sini sudah saya istdiakan buku matematika jadi di sini ada pustaka konten silakan nanti dibuka dari buku matematika penunjang nah ini sekarang tinggal klik di sini nah, nanti akan keluar buku digital, jadi okay, buku digital ini, ini yang kita pakai, ini buku dari pemerintah. silakan ini nanti dibaca-baca, dicatat yang penting-penting ya. Jadi modul 1.1 itu mengacu ke sini. Jadi kalau kalian masih ada kesulitan, silakan membaca buku. Jadi kesulitan nya sudah dibaca ya. Silakan nanti dibaca sendiri kita lanjut. Nggih, yeah, Kemudian, apa saja yang diisi di modul satu detik satu? Misalkan, ini saya buka, punyanya ada Seperti ADP, ya, Adeti ya, ini jadi silahkan pilih modul satu detik satu. Nah Apa saja yang diisi? Ya, ini kalian harus menyelesaikan semuanya. Ini ada poin satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, terakhir, formatif ini yang paling wajib diisi. Jadi, di pendahuluan ada materi pembuka. Nah, ini materi secara singkat untuk pemahaman. Ini pengalaman belajar. Apa yang kalian dapatkan setelah belajar modul satu, titik satu itu? merencanakan solusi, nanti kalian bisa menyelesaikan sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah bilangan berpangkat atau eksponen dalam menghitung menghitung pertumbuhan biologi jadi penggunaan eksponen itu banyak, ini hanya salah satu saja di bidang biologi jadi di bidang biologi itu untuk menghitung berapa jumlah bakteri, nah ini diceritakan eksponen itu adalah operasi bilangan berulang. Ini sudah pernah dibahas di SD, MI, SMP ya. Bilangan berpangkat, definisinya apa? Kalau ada 5 pangkat 3 itu 5 5 5. Ini menunjukkan perkalian berulang sebanyak tiga buah bilangan. Kalau pangkatnya tiga, Jadi di sini bilangan yang dikalikan berulang. Itu disebut bilangan pokok bilangan yang dipangkatkan ini namanya bilangan pokok. kelihatan ya ini ya? Halo? Jadi nanti kalian baca ini, kemudian bilangan yang menunjukkan pangkat atau bilangan yang menunjukkan banyaknya bilangan pokok yang dikalikan berulang disebut pangkat atau bilangan pangkat, ya. Ada juga yang menyebutkan derajat. Jadi pangkat itu sama dengan derajat. kedua bilangan. Nah, derajat itu di berapa angkanya? ya Bilangan bulat. Bisa negatif, bisa positif, bisa nol. Itu ya kalau pada bilangan bulat tetapi, di eksponen itu tidak harus bilangan bulat, tapi bilangan real. tahu bilangan real? Bilangan real itu ya apa bilangan real? saya ingin tahu. Ya semua bilangan kecuali bilangan kompleks, majemuk. bilangan real itu ya satu akar. Di pangkatnya bentuk akar besar, untuk pecahan. Bilangan rasional juga termasuk bilangan real jadi bisa pangkat pecahan negatif pangkat desimal dan seterusnya itu eksponen jadi kalau dulu di SD itu kan hanya pangkat-pangkat bilangan bulan tapi kalau sudah masuk SMP SMA nanti kalian nanti berikan bilangan yang berpangkat dengan bilangan real jadi pangkatnya bisa pecahan setengah sepertiga bisa desimal 0,1 dan seterusnya 0,2 di pangkatnya di eksponen itu bilangan real. Oke okay, ada pertanyaan? Nah dalam ilmu biologi ada pertumbuhan jenis amuba tertentu. Nah ini diceritakan di sini suatu fungsi eksponen itu menyatakan jumlah pertumbuhan sebuah tubuh. jumlah pertumbuhan amuba tertentu ya, bisa bakteri, bisa amuba itu difungsikan AT sama dengan A, 0, dikalikan dua pangkat T, di mana A, 0 itu adalah banyaknya amubah pada awal pengamatan. Jadi pada saat awal pengamatan, fase awal, yaitu waktunya nol itu diketahui, Jumlah awalnya sekitar, yaitu A0 Sedangkan T, menyatakan waktu pengamatan terjadi Nah ini satuannya tergantung bisa menit, detik, jam, dan seterusnya Nah sedangkan pada bidang ekonomi dan yang lainnya Misalkan dalam perhitungan bunga majemuk, Menghitung bunga majemuk juga digunakan dalam perkreditan atau simpan pinjam yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari eksponen itu dapat digunakan dalam perhitungan perbankan, perhitungan biologi, kemudian masalah pinjam meminjam, perbriptitan itu menggunakan eksponen. Nah, di sini saya cantumkan sifat-sifat eksponen. Nah, ini sifat-sifat dasar eksponen. Ini harus hafal, ya nanti kalian pakai terus nanti apa? Nah ini dijelaskan kalau ada a pangkat 0 sama dengan 1 dengan a tidak sama dengan 0 a anggota bilangan real. Jadi semuanya bilangan real Jadi bilangannya itu semua bilangan kecuali bilangan kompleks. Di kompleks itu tidak termasuk bilangan real. Ada pangkat negatif. Kalau dijadikan positif jadi seper a pangkat n. Ada nah, sifat pembagian berpangkat n, maka masing-masing dipangkatkan n dibagi jadi a dibagi b pangkat n sama dengan a pangkat n dibagi b pangkat n. dan seterusnya silakan ini nanti dibaca. Kemudian rumus pertumbuhan penduduk, nah ini rumus pertumbuhan penduduk dirumuskan pn itu. Pertumbuhan penutup pada waktu tertentu, tak punya n, yaitu p0 jumlah penutup setelah n tahun ke depan. Itu adalah pn, sedangkan p0 jumlah penutup pada tahun awal. Sama dengan tadi ini, jumlah penutup pada saat pengamatan awal. E, nah ini e, e kecil itu menyatakan bilangan eksponensial. Apa itu bilangan eksponensial? <tuh> Di bilangan eksponensial itu sering kalian Pernah kalian lihat di kalkulator Ada huruf E kecil Nah itu namanya bilangan eksponensial Kalau bisa ditekan E kemudian tekan pangkat Tekan 1 Maka akan muncul hasil 2,7 18281 Jadi 2,7182818 dan seterusnya Itu bilangan eksponensial Nah, sekarang poin D itu ada aktivitas satu. Oh, ini belum diisi. Silahkan, ini langsung diisi, diisi. Jadi, jika setiap menit sebuah bakteri dapat membelah menjadi dua, apa yang akan kamu lakukan untuk mengetahui jumlah bakteri setelah 4 jam? Tulis langkah kamu untuk menyelesaikan masalah seperti ini di mana. Jadi, bukan mencari jawabannya, kalau bakteri itu membelahnya dua, Berapa jumlahnya setelah jam jangkukan, tapi langkah kalian untuk menyelesaikan masalah ini gimana? Kemudian poin dua, mengapa bank mendapatkan keuntungan sangat besar ketika memberikan pinjaman pada nasabah dengan sistem bunga majemuk? Jelaskan mengapa alasan. Poin tiga. Jika kamu jadi pebuka sensus penduduk ketika diketahui jumlah penduduk tahun 5 tahun sebelumnya dan pertumbuhannya adalah B persen tahun, maka apa yang akan kamu lakukan untuk menentukan jumlah penduduk? Nah, ini sudah ada jawabannya. Nah, bisa di-upload, ditulis di buku. Nah, ini bagus. Nanti di-upload langsung. Oke, ada pertanyaan? saya jelas ya. Kemudian asesmen diagnostik non-cognitif. Nah, ini silakan. isi sesuai pertanyaannya ini. Ini sudah ada jawabannya di sini, tinggal kalian sesuai yang mana. Pada keadaan kalian saat ini. ini apa yang sedang sedangkan dikasihkan saat ini. Misalkan rasanya sedih, ya. sedih, bahagia, ya. Bahagia ini juga mengerjakan. Kemudian, literasi. Nah, ini literasi itu mengumpulkan informasi. Jadi, nanti di sini sudah saya kasih sebuah video. Ini video vision itu pembelahan kalian tinggal klik <tuh> nanti ada sebuah video Pak Barry, yang mengalami pembelahan Nah dari video ini nanti kalian akan mementkan sebuah informasi. jadi jika pada video tersebut pada awalnya terdapat 40 bakteri dan setiap setengah detik, 0,5 detik, bakteri membelah menjadi 2. Nah sekarang ayo mengumpulkan informasi, kalian isi di situ. Kasus, isi di situ. Jadi pada saat fase pertama, 0,5 detik, setiap 0,5 detik, setiap setengah detik. Nanti dari fase 0 ke fase 1 itu waktunya adalah setengah detik. Maka, dari fase 0 ke fase 2 itu adalah satu detik Bikin setengah, setengah, setengah. Jadi, kalau sampai 0 ke 1, setengah. satu ke 2, setengah. Berarti, kedua itu 1. 2 ke 3, setengah. tiga ke 4, setengah. Maka, dari nol ke 4 itu adalah dua kalau pada saat fase 0,40 detik, maka pada fase 2 berapa? Silakan contohnya ada di buku matematika yang di pustaka konten kalian baca nanti, sehingga nanti kalian bisa mengerjakan. Silakan ini dilengkapi. Kemudian model eksponen di sini 40 ini saya kasih contoh di 40 dikalikan 2 pangkat 0, kenapa? Karena dua pangkat nol itu nilainya satu tiga dengan empat maka kita dapatkan banyak bakteri itu 40. Kenapa kok di sini nol? Kita sesuaikan dengan fase sehingga nanti dalam bentuk umumnya kalau fase ke n, nah modelnya bagaimana? Kemudian, ayo berpikir kritis. Nah, jika banyak bakteri pada awal pengamatan itu ada 50, bagaimana model eksponensial? Kalau dari awalnya K, bagaimana model eksponen? Silahkan diisi di sini. Kalau kesulitan menulis dan tunduk pangkat, ini kan sudah ada di sini. Nah, ini pangkat: klik form, ada superscript itu pangkat. Kalau kesulitan, ya, upload saja, kayak tadi, ya. ditulis di buku, sudah di-upload di sini. Bisa ditulis satu tabel ini, terus tangan, terus upload di bawahnya. Ini juga kalau kesulitan, klik di sini, upload di sini. Itu penjelasan yang literasi. Kemudian, assessment diagnostik kognitif. Nah, asesmen diagnostik Di sini ada 10 soal yang harus kalian selesaikan. Jadi jawabannya apa? Isi hurufnya. Kemudian upload penyelesaian. Silakan, diupload penyelesaian. Nah, ini seperti di itu. Diupload nanti saya koreksi. Nah, ini sudah bagus ini. Silahkan yang sudah bisa nanti mengajari teman-temannya yang masih kesulitan mengupload, ya. Jadi, nah, silahkan. Jadi, kalian punya arsip di buku catatan dan di buku digital. Nah, fungsinya gimana? Apa fungsinya? Apa nanti misalkan ada suatu kendala? digitalnya nggak bisa dibuka nanti kalian bisa punya catatan. Eh silakan ada 10 soal yang harus kalian selesaikan. kemudian refleksi. Nah refleksi di sini. Kalian tinggal jawab ya atau tidak, alasannya apa? Apakah kalian memahami konsep materi yang dipelajari hari ini? Jawab ya atau tidak, alasannya apa? Jadi pada bagian mana yang belum kalian pahami, jawab. Jadi jawab di sini. Bagian mana yang belum dipahami, alasannya apa? Jadi pada bagian ini. Jawabannya ya jangan lihat atau tidak, ini ada salah ketik ya. Misalkan, pada bagian mana yang belum kalian pahami? Ya, saya paham pada bagian titik-titik. Janya titik. nah, diteruskan dengan sebuah kalimat bukan ya. Atau tidak paham pada konsep sifat-sifat eksponen misalkan. Alasannya apa? Karena saya jarang membaca buku. Nah, itu alasannya yang paling pokok. Jadi, yang sering membaca buku. Agar lebih baik. Kemudian, yang ketiga, apakah wandung membantu kalian memaham materi hari ini? Ya, atau tidak alasannya apa? Tidak, karena alasannya apa? Mungkin alasannya saya belum beli paketan. Itu. Alasan yang tidak rasional, ya, ya Cari WiFi gratis kan bisa nanti bisa numpang di tetangganya. Yang punya WiFi itu, oke, itu tentang refleksi, dan yang terakhir adalah formatif. Nah, formatif di sini saya sediakan dua soal. Ini untuk menguji apakah kalian sudah paham betul atau belum Nah, bagaimana yang masih belum tuntas Nanti ada program Remedy Yang tuntas Nanti sambil menunggu yang teman-temannya Remedy Kalian nanti akan beri latihan-latihan Soal yang lebih levelnya lebih tinggi dari Nah di sini ada dua soal Selesaikan, nanti jawab, jawabannya A, B, C, D, E di sini, upload alasannya, penyelesaiannya di di sini. Oke, itu penjelasan modul DP1 1. Selamat mengerjakan, semoga selesai hari ini. Oke, ada pertanyaan? Karena waktunya gratis, tinggal 2 menit. Maka pembelajaran hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti teman teman yang kita bisa mengikuti meeting, bisa melihat hasil rekamannya di tim. Oke, pak.